Yo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita ambil cangkulmu ambil pangkurmu kita bekerja tak jemu-jemu cangkul cangkul cangkul yang dalam tanahnya longgar jagungku tanam cangkul cangkul aku gembir Menanam jagung di kebun kita Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil tangkulmu Ambil pangkulmu Kita bekerja Jemuh-jemuh Cangkul, cangkul Cangkul yang dalam Tanahnya langgar Jagungku tanam Cangkul, cangkul Aku gembira Menanam jagung Di kebun kita